Nah ini kurang lebih ini 2, 2 meter ya 200 cm nah, 2 meter panjangnya dan ini juga sudah mengeluarkan bunga dan belum dipolinasi 2 meter setengah sudah ini sudah 2 bulan 2 bulan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat youtuber, sahabat-sahabat tani, Dimana saja anda berada, selamat berjumpa dengan saya dengan channel Ikhtiar Tani. Semoga anda sekalian pada saat ini ada dalam kesehatan, ada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, sehat walafiat, banyak rejeki, banyak milik dan dijauhkan dari balai. Oke, okay, sahabat Ikhtiar Tani, sahabat sahabat YouTuber di mana Anda berada? Kami di sini membahas tentang seputar pertanian. Dan sebelum kita melanjutkan pembahasan tentang pertanian dan insyaallah kali ini akan membahas tentang Pohon paneli yang berbuah di luar musim. ala Pak Yakub, ya, saya terinspirasi dan saya termotivasi dengan channel Agroyama yang memposting beberapa bulan ke belakang tentang uh, pembuahan paneli di luar musim dari uh. Pak Yakub. Ya, terima kasih atas motivasinya, uh, Pak Yakub. Dan sebelumnya kita, kita membaca sholawat dulu ya, karena kita berikhtiar berusaha bertani sambil kita bersolawat Meminta kepada Allah melalui keagungan Rasulullah SAW dengan membacakan sholawat Mari kita bersolawat dan ini sholawat Jibril ya Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala muhammad sallallahu ala muhammad oke okay, sahabat tani semoga selawat kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi di dunia dan di akhir ini adalah pohon paneli usia dua tahunnya saya tidak sengaja melewati sebuah rumah-rumah tetangga yaitu rumah bapak oleh ternyata di pinggir rumahnya ada pohon paneli yang sudah eh, dicopot dari dari dari batangnya ini sudah sudah ada di bawah gitu sudah diada di bawah kemudian dibawa ke sini dan Insya Allah ini akan di, dicoba digantung ya di stressing tapi ini masih masih baru ini dan simpan dulu satu minggu lah supaya agak layu gitu Insya Allah akan di uh, di stressing melalui sistem gantung seperti Payakumb karena saya sudah mencoba mencoba dengan sistem gantung ternyata memang betul sudah dibuktikan oleh saya mari kita lihat pembuktiannya sistem gantung paneli berbuah di luar musim saya mencoba merealisasikan ilmu mengamalkan ilmu dari payakub ya yaitu stressing membuahkan panili di luar musim ternyata betul walaupun ini baru satu tandan tetapi ini cukup untuk saya untuk pembuktian bahwa stressing berbuah panili di luar musim itu betul dengan cara sistem gantung ini batangnya cuma 1 meter setengah satu meter setengah, ini satu meter setengah dan walaupun satu meter setengah tetap ini mengeluarkan bunga dan berbuah, apalagi kalau kalau panjang ya panjang sistem gantungnya sistem gantungnya ini batang-batang paling -batang panelnya panjang. Ini misah ini ini ini berpisah dengan yang satunya lagi. Ini satu meter setengah dan ini kurang lebih 80 80 cm ya. Ini tidak mengeluarkan bunga yang satunya tapi mengeluarkan tunas baru. Mengeluarkan tunas baru nih. Jadi panel itu kalau tidak di-stressing seperti ini Maka akan terlalu lama Mungkin lama sekali ya Tiga tahun, empat tahun baru bisa keluar bunga nah, Tapi kalau di-stressing seperti ini Dalam jangka dua tahun itu panel itu sudah bisa di buahkan sudah bisa berbunga ini satu dan saya mencoba satunya lagi nah ini kurang lebih ini 2 dua, dua meter ya 200 cm 2 nah, meter panjangnya dan ini juga sudah mengeluarkan bunga dan belum dipolinasi ini bunganya belum belum dipolinasi oh ini mungkin sudah sudah kelewat ya sudah kelewat nih. sudah kelewat ini bunganya tidak dipolinasi ya Ini sudah mengeluarkan bunga. Jadi emang betul sistem gantung ini bisa merangsang buah paneli. Pohon paneli untuk mengeluarkan bunga, walaupun tidak begitu panjang, tapi tetap bisa mengeluarkan bunga asal panelinya sudah tua. Terima kasih kepada Pak Yakub Juga channel AgroYama ya, Sudah memberikan inspirasi Motivasi Dan sudah dibuktikan oleh saya sendiri Dengan Paneli sistem gantung Juga ini tidak maksimal Karena ini Cuma 2 meter yang satunya ini 1 meter setengah Sudah Ini Sudah dua bulan dua bulan bu, bunga uh, buahnya sudah dua bulan dari polinasi walaupun ini agak begitu kelihatan keriput kulitnya seperti kulit yang sudah tua ya tetapi buahnya itu kelihatan muda sekian uh, untuk pembahasan tentang Ihtiar tani, usaha tani dalam pembuahan paneli di luar musim Kalau misalkan paneli kita sudah tua, berusia 2 tahun, minimal 2 tahun Maka bisa kita buahkan dengan cara stressing Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas menontonnya Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komentar Allahumma fikillah, komite wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.